Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun Anda berada Selamat malam Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus selalu memberikan informasi terbaru Vitamin bahagia dan kabar baik Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan kabar spesial, ya dari Mama Gigi Nagita Slavina Di unggahan terbarunya satu jam yang lalu memposting foto saat pemotretan Mama-mama Sultan dan anak-anak Sultan pastinya para ya Luar biasa Salfok dengan Abang Fatih Yang senyumnya begitu manis banget ya Apalagi yang gendongnya juga Sangat cantik dan sangat manis Luar biasa Di postingan ini pun Mama Gigi meneruskan sebuah kalimat Super moms and super kids Wow luar biasa Banyak sekali dimanjari komentar Hingga respon positif Dari para sahabat Dari aku Les Larsik Ikut menanggapi Masya Allah, anak-anak ganteng Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang soleh Dan sehat selalu untuk ibu-ibu hebat Semoga Allah selalu melindungi kalian Dari orang-orang yang berniat tidak baik Amin, ya Allah Kita aminkan doa baiknya Semoga di Mudah-mudahan persahabatnya mereka Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun persahabatnya tentu kita melihat kebersamaan yang sangat luar biasa dari Mahmud. Masya Allah banget ya, Mama muda. Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Kita doakan selalu yang terbaik untuk mereka. Terkhusus buat Abang El dan Bunda Lesti Kejora. Kemudian bersama di malam hari ini pun kita mendapatkan asupan vitamin yang sangat luar biasa. Kembali Rizky Bilar memposting foto cute dan romantis di unggahan terbarunya Di laman akun Instagram pribadi miliknya Perhatikan persahabat Papa Billar Akhirnya tentunya mengkabulkan keinginan dari warga Konoha Yang pengen sekali melihat Rizky Bilar kasih bunga kepada Bunda Lesti kejora Ini sih luar biasa banget ya idola kesayangan Akhirnya dikabulin juga oleh Papa Bilar Keinginan dari warga Konoha Tetapi persahabat Kita salvok yang slide kedua Bilarina kembali menjadi-jadi Ini persahabat ya <gifat> Ini sikit banget ya gaya Papa Bilar Aduh kirain slide kedua Tambah romantis Eh terlihat persahabat ya Gaya Bilarina muncul kembali Dan sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Cruise landing on Ye Cucok kata Bapak Bilaria Sesuai dengan yang request ke Mimin kemarin Katanya tuh langsung disuguhkan Dan di postingan ini pun Banyak sekali dibanjari komentar Salah satunya ada T. Fitri Karlina Yang mengatakan di kalimat komentar Hihihi Bilarina muncul lagi kata T. Fitri. tuh Betul sekali ya Bilarina Kembali muncul Di hadapan warga Konoha Aduh Masya Allah pokoknya ini kebahagiaan Yang kita dapatkan dan di postingan ini pun Bapak Bilar menuliskan sebuah kalimat juga. Coklat-coklat berasa anak pramuka ya katanya tuh. Ini si couple goals banget. The best untuk Lesti dan Rizky Bilar. Semoga selalu bahagia dan selalu sehat untuk Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat kita mampir ke rumahnda putih Bilar. Ekspektasi persahabatan realita. Luar biasa. Sedikit persahabat yang hampir mirip Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Diperhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan, akhirnya ada juga pose yang paling mendekati ekspektasi. Masya Allah, luar biasa. Kemudian persahabat, kita simak juga, ini vitamin yang sangat-sangat membahagiakan sekali di malam hari ini. Ini luber banget ya vitamin malam hari ini disuguhkan langsung oleh Lesti dan Rizky Bilar Keromantisan, kekiutan, dan kebucinan mereka selalu diperlihatkan di hadapan warga konoha kita semuanya Masya Allah, sampai kaget tuh mak mak Leslar saat melihat postingan ini Kita simak di kalimat komentar dari sumini sum75 Masya Allah, kaget, jantung masih aman semua katanya tuh ya Selanjutnya juga persahabat ada komentar dari Cherry Blasu mengatakan masya Allah, tabarakallah indah banget, pada serasi banget katanya tuh luar biasa banget ya. Dan kita simak juga bersama di unggahan terbaru Mas Gongli. Mas Gongli memposting foto kebersamaan dengan tim Leslar Entertainment, masya Allah banget ya kebersamaan di kota Bandung. Semoga tim Leslar Entertainment selalu kompak dan solid, untuk selalu memberikan kejutan dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Kita masih menunggu cindukan terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana persahabat ya. Kita akan selalu menunggu dan menantikan vitamin terbaru yang akan kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.